Halo guys welcome back my youtube channel kembali lagi sama di sini. jangan lupa di like di comment di share and subscribe kali ini gua modal 46.000 bermain di slot 69 langsung aja gue gaskan untuk permainan games of Olympus atau sering disebut pakai gambar tuh bangsa ya guys ya untuk di betting bet 400 dan gue untuk di awal permainan di manual manual dulu aja guys Hai Hai guys, semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja ya guys amin pokoknya semoga kalian sehat-sehat terus nih dan jp-jp terus ya guys hmm, gue di sini mau disclaimer dulu deh sebelum kalian semakin jauh melihat gue atau menonton untuk uh, tayangan ini guys tapi gue cepat dulu dan lewat layar 20 jadi gue akan disclaimer dulu untuk kalian ya sambil menunggu-menunggu spin cepat gue ya di sini gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain. Oke okay guys, gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain ya guys. Wow, nice, nice. Gue di sini sama sekali tidak mengajak kalian bermain. Dijadikan untuk tayangan ini seperti hiburan kalian aja ya. dijadikan hiburan semata aja guys. Uh, cakep. Kasih ijo, mantul asik, asik, asik guys. Kasih tuh dikasih biru gue kasih lagi enggak dak hijau guys kasih uh tuh anak dak jauh tolol tolol sekali dia, guys mantap kasih ijo wih kasih mahkota loh babi babi babi kasih ijo guys mantap jadi kalian harus menjadi penonton yang bijak ya guys ya harus menjadi penonton yang bijaksana ya diambil sisi positif dibuang yang negatifnya dan ini tidak untuk ditiru oke okay? mohon di mengerti dan dijelas, eh. mohon di mengerti pokoknya guys <tuk> pokoknya di sini gua sekali tidak ada usul untuk mengajak kalian bermain soalnya apa nih nanti kalau misalkan kalian, kalian lihat terus kalian main kalian coba-coba ya padahal gua ngajak kalian bermain gitu ya terus kalian mengalami kerungkatan ke atau kalian mengalami kekalahan terus nanti ngomelnya tuh gue gitu guys ya karena di sini gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain oke okay, ya jadi kalau kalian nanti tetap coba keras kepala batuk gitu ya uh, kalian coba terus kalian mengalami kerungkatan gue sama sekali tidak bertanggung jawab ya guys secepat dan lewati layar di 10 nya di batch 1200 pokoknya kalian nikmatin aja ditonton aja sebagai hiburan ya dan dan sini gue juga ini ya kalau kalian misalkan masih aktif bermain yuk join aja sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di deskripsi jadi kalian bisa langsung join aja sama grup komunitas gue Oke okay guys join sama grup komunitas gue sekarang gue spin aja yuk di-spin-spin spin aja dulu Puding. Waduh, sialan cakep guys dapat skater gratis mantul terus skater gratis tiba dua wah wah wah mantap mantap guys kasih hijau kueu cincin guys kasih biru kode perkalian dua guys enam ribu mantap kita kasih kuning dulu senggol dulu cincin anjing cincin kawin cowok wuuu mantap penjualian 12 guys 32400 nice nice nice nice nice nice mantul mantap tuh eh. kita kasih lagi guys dikasih lagi dikasih lagi waduh waduh wadidaw wadidaw tembak loh anjing nah mantap kasih tembakan lo babi eh asik dikasih lagi mantap nice dapat nice asik nice nice nice nice guys kasih tembakan lo wih ada perkalian tiga guys mantul mantap betul kita kasih lagi perkaliannya 16 guys wow well, 9600 cakep kasih kuning mantul hijau hijau hijau anjing perkaliannya guys ada di 18 yes wuunai uh, nice, 19400 apa tuh dengan graphics, masih ada lima 3, 1.200 ada pas gratis kalau ini sangat baik 520 ribu guys ada pas kalian 327 ribu nice guys nice. asik asik enzikasik enzikasik 500 gemas lagi lagi dambar kalian gua ada di 30 30 30 yes turun dulu loh abah 180 ribu ya yes. Sekarang kita cek lagi cek cek and recheck guys gue langsung aja di betting bed 2400 gue naikin gue barbarin ya kan enggak ada salahnya gue naikin karena ini saldo gue di 160 gitu ya 154 ribuan lah pokoknya guys ini ngelebihin aja ya 160 ya guys jadi ya gue gak ada salahnya gue barbarin lagi di bed 4800 cok wiii biasa gue sakit mata kalau di bet 200 bet kecil Bukannya apa, kalau misalkan gue gasten di bed 4.800, biar kayak gini, kalau ada pecahan tuh enak, ada perkaliannya juga enak, ada perkalian 10, mantep kan, lumayan, no, mau dapat 79.200, nice, langsung naik, tanpa basa basi guys, langsung naik, naik, WU211.000, dan kemenangan gue tuh kan, Tibet 4800 tapi tidak untuk hiburmu. Dia untuk hiburan semata aja ya, untuk dihibur aja untuk kalian ya guys. Sudah diem diam aja, nikmatin aja guys. Jangan jangan lupa dukung terus untuk YouTube channel gue dengan cara di like, di komen, di share and subscribe. Nah. Waduh, gain wiu view cakep. Dapat skater gratis tibet 4800. Wow mantap guys yang selalu di 192.000 yes yes yes yes yes mantul mantap betul masih lagi uh per 2 dua guys mantap ada jantal Siri hija turun lu ini. kenah cowok kena, kena kena kena kasih merah mantap, ada 4, kalian 4, yes 60.000 asik, asik, asik ada 60.000 kita kasih tembakan lagi tembakan dalam anjing kasih angkat tuh, cakep guys kita lihat lagi, lihat lagi untuk 912, ada 3 lagi 3 lagi, mantap kasih cincin asu tembak dalam 4 kalian, 3 guys perkalian 3 kasih angkat lagi noh 89.000 asu pengen gede aja rasanya co, -co, -co, -co. Ui, oh, langsung naik saldo guys di 276.000 dan di bet 4.800 guys di bet 4.800 kita lihat dulu aja nih kalian ya jangan lupa like, comment, share and subscribe. Karena semua itu gratis, gratis, gratis. Gue naikin untuk bet di bet 10.000. Gua langsung gasin aja di bet 10.000 di sini. Anjing. Waduh, gue barbarin lagi, guys. Face pura gue kena, kena nih. nih dapat apa tuh namanya tuh pecahan kayak pecahan terus perkalian asu. Wow. Terus ajaan gua tuh. Wih, udah dapat gear gratis kayak ini 10.000. Mendapatkan skater gratis asu anjing anjing banget. Ini 10.000 gua kena skater gratis guys, mantul. Ini gratis masih ada 12 lagi, cok Gooey kasih um. Mantap, ada perkalian 5. Yes, mantul. Yes, yes, yes. Bertalian 5x1022 ribu Kasih tembakan lagi hmm, Tembak loh Warna lebar telurnya Astaga Dragon 6 guys cakep Kita kasih kuning Kasih kasih lagi Perkaliannya Cok ada di perkalian 9 36.000 Mantap Sekian gratis gue masih 14 lagi Di battle Rp10.000, kalau misalnya racing satu juta dia dapat sekitar juta guys wow wow hmm ada perkalian dua guys mantul kasih tembak dulu aduh per yulia, yulia, nice. asik perkaliannya 275 ribu naik asik belum mendapatkan naik nice, naik nice, naik nice. 275.000. kasih lagi nah cakep loh kasih hijau berkuning, ijo dulu dong tembak dong ada perkaliannya yes, terakhir 13 woo, nice puluh ribu dapat 10 ribu guys, jangan lupa join sama grup komunitas gue yang jangan di kolom komentar ataupun yang ada di deskripsi wuhwe langsung naik, langsung bobas, dis modal tempatnya, tempatnya 883 ribu wede dulu guys, salam jp, salam wede